pada persatuan warna kiri yang ke-60 jatuh hari ulang tahun PNA SFH Negeri satu warna Diri tahun 2022, 2022. Semoga tambah sukses Tambah jaya Semoga tambah banyak mencetak bibit-bibit berprestasi Oke tiwas, semuanya Sampai jumpa hebat semua Dikahayu Mencari ke-60 Mencetak Generasi, Generasi berprestasi, berprestasi. Orang Terima kasih banyak kepada semua rindu satu wajib. Terima kasih banyak kepada wanita penyelenggara acara ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Terima kasih.